Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Jambi. Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 9-15 Desember 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp51,62 per kilo menjadi Rp2,662,53 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Sawit umur 3 tahun 2101,76 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2221,62 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2325,60 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2424,10 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2485,53 rupiah per kilo sawit umur 8 tahun 2536,38 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2587,60 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2662,53 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2578,99 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun Rp2.454,37 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp11.840,56 per kilo dan harga kernel Rp5.523,28 per kilo dengan indeks K92,43%. Sekian harga sawit untuk tanggal 13 Desember 2022.